Aku tengah makan ni Ok aku tengah makan ni Kalau korang nak tahu Kisah sebenar betul-betul kisah sebenar Sekarang ni time pukul 11.25 Dan masa ni lah Benar ni Dia akan berborak Dia akan berunyi Tak tahu tahulah sebab apa Kau dengar apa aku dengar tu ha, Sekarang ni korang percaya kan Benda ni memang boleh bercakap Tengok ni Tengok sendiri Aku dah off dah Mana off Mana off Aku dah off dah Nampak tu Off dah Nampak tu Aku dah off Nampak tu